guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap kita doakan dalam keadaan share dan tentunya harus masih tetap semangat nah ini dia berikut ini rilis daftar aplikasi pinjol ilegal yang enak banget buat digalbay bebas b checking bebas dc lapangan dan nggak usah dibayar lagi free ya kan gratis kenapa seperti itu? Dan ternyata aplikasi-aplikasi yang nantinya kita sebutkan ini adalah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal, pinjol yang sudah meresahkan masyarakat Indonesia. Pinjol yang mungkin sudah mempermalukan kalian, yang sudah menyebarkan data kalian, atau mungkin yang sudah mengedit-edit foto kalian menjadi foto-foto vulgar dengan caption yang mungkin mengatakan kita ini adalah seorang pencuri, atau mungkin ini itu segala macam, banyak banget. Ah, udahlah, Bang. Langsung aja, apa sih ratusan aplikasi pinjol yang akan abang sebutkan ini? No, kita simak sama-sama. Kami tidak akan mengulang kembali nama-nama aplikasi yang sudah kami sebutkan. Ayo kita simak. Yang pertama adalah aplikasi uang bagus. Dan yang kedua adalah aplikasi dana fortuna. Dan yang ketiga adalah aplikasi KSP Mitra Tunai. Dan yang keempat adalah aplikasi pinjaman nasional. Dan yang kelima adalah aplikasi One Hope lanjut untuk di urutan yang keenam adalah aplikasi toko uang dan yang ketujuh adalah aplikasi pinjaman dempet dan yang kedelapan adalah aplikasi manikaya di urutan ke adalah aplikasi pinjaman pintar dan di urutan ke-10 adalah aplikasi real coin kita lanjut, untuk di urutan ke-11 adalah aplikasi Duit Plus, dan di urutan ke-12 adalah aplikasi Kredit Online. Di urutan ke-13 adalah aplikasi Beta Cash, dan di urutan ke-14 adalah aplikasi KSP Pinjam Aja. Di urutan ke-15 adalah aplikasi Dana Bijak. Lanjut untuk di urutan ke-16 adalah aplikasi butuh uang. Di urutan ke-17 adalah aplikasi KSP Bangsa Maju dan di urutan ke-18 adalah aplikasi Pop Credit. Di urutan ke-19 adalah aplikasi KSP Nyilah Duit. Di urutan ke-20 adalah aplikasi Dapet Duit. Lanjut untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi Ayo Cash. Di urutan ke-22 adalah aplikasi Pinjaman Aman. Di urutan ke-23 adalah aplikasi Punya Uang. Dan di urutan ke-24 adalah aplikasi Bunga Melati. Di urutan ke-25 adalah aplikasi Uang Dengan. Lanjut untuk di urutan ke-26 adalah aplikasi aliran duit, di urutan ke-27 adalah aplikasi cair cepat Di urutan ke-28 adalah aplikasi saldo top, di urutan ke-29 adalah aplikasi pinjaman tunai Di urutan ke-30 adalah aplikasi modal saya Oke, sekarang kita pengen lanjut lagi untuk di urutan ke-31 adalah aplikasi Boy Di urutan ke-32 adalah aplikasi pinjam aja. Di urutan ke-33 adalah aplikasi KSP Taman Pusat. Di urutan ke-34 adalah aplikasi pinjam kredit. Lanjut untuk di urutan ke-35 adalah aplikasi KSP Dana Mas Sejahtera. Di urutan ke-36 puluh enam. Adalah aplikasi modal kilat. Di urutan ke 37 adalah aplikasi pinjam saja. Di urutan ke 38 adalah aplikasi KSP sukses bersama. Di urutan ke 39 adalah aplikasi pinjaman kilat. Di urutan ke 40 adalah aplikasi rupiah yuk. Lanjut untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi KSP Mitra Dana Sejahtera. Di urutan ke-42 adalah aplikasi Tunai Rupiah. Di urutan ke-43 adalah aplikasi Indomart. Di urutan ke-44 adalah aplikasi Pinjam Dengan. Di urutan ke-45 adalah aplikasi Manikam. Oke, kita pengen lanjut untuk di urutan ke-46 adalah aplikasi pinjaman bahagia. Di urutan ke-47 adalah aplikasi Reable One. Di urutan ke-48 adalah aplikasi pinjaman rupiah. Di urutan ke-49 adalah aplikasi KSP Tunai Dana Sejahtera. Di urutan ke-50 adalah aplikasi KTA Bijak. Lanjut untuk di urutan ke-51 adalah aplikasi Sisi Coin, di urutan ke-52 adalah aplikasi Dompet Kilat, di urutan ke-53 adalah aplikasi Maleo Cash, di urutan ke-54 adalah aplikasi Sakudana, di urutan ke-55 adalah aplikasi Dana Instan. Kita pengen lanjut untuk di urutan ke-56 adalah aplikasi Rupiah Kuat. Di urutan ke-57 adalah aplikasi KSP Maju Bersama. Di urutan ke-58 adalah aplikasi PT Kredit Instan. Di urutan ke-59 adalah aplikasi Butuh Modal. Dan di urutan ke-60 adalah aplikasi Dana Pintar. Oke kita pengen lanjut untuk di urutan ke-61 adalah aplikasi pendanaan modal usaha. Di urutan ke-62 adalah aplikasi pinjaman uang terpercaya. Di urutan ke-63 adalah aplikasi pinjaman onlineku dan di urutan ke-64 adalah aplikasi Kredit Kilat ID. Di urutan ke-65 adalah aplikasi DanaGo. Lanjut untuk di urutan ke-66 adalah aplikasi GrowPal dan di urutan ke-67 adalah aplikasi Uang Segera. Di urutan ke-68 adalah aplikasi pinjaman dana cepat dan di urutan ke-69 adalah aplikasi Pinjaman Plus di urutan ke 70 adalah aplikasi Duit Cash. Oke, kita lanjut untuk di urutan ke-71 adalah aplikasi Dompet Pro. Dan di urutan ke-72 adalah aplikasi Dana Mudah. Dan di urutan ke-73 adalah aplikasi Pinjaman Dompet Uang. Di urutan ke-74 adalah aplikasi Tunaigo. Dan di urutan ke-75 adalah aplikasi Pinjaman pintar Lanjut untuk di urutan ke-76 adalah aplikasi cash now Dan di urutan ke-77 adalah aplikasi Kredit Rupiah di 78 adalah aplikasi dana rupiah dan di urutan ke-79 adalah aplikasi pinjaman syariah online di urutan ke-80 adalah aplikasi pinjam durian Oke kita pengen lanjut untuk di urutan ke 81 adalah aplikasi pinjaman tunai online di urutan ke 82 adalah aplikasi dompet manga di urutan ke 83 adalah aplikasi tunai kilat dan di urutan ke 84 adalah aplikasi kredit kilat pro di urutan ke 85 adalah aplikasi kado duit lanjut untuk di urutan ke 86 adalah aplikasi tunai pro dan di urutan ke 87 adalah aplikasi Restavan, di urutan ke-88 adalah aplikasi Kredit Dana, dan di urutan ke-89 adalah aplikasi Dana Indo Lanjut untuk di urutan ke-90 adalah aplikasi Dana Toko Oke, untuk di urutan ke-91 adalah aplikasi Tunai Mudah, dan di urutan ke-92 adalah aplikasi Dana Cair Di urutan ke-93 adalah aplikasi Ada Cash, di urutan ke-94 adalah aplikasi Aplikasi mudah pinjaman Di urutan ke 95 adalah aplikasi dana flash Oke kita lanjut untuk di urutan ke 96 adalah aplikasi katupat plus Dan di urutan ke 97 adalah aplikasi aman dana Di urutan ke 98 adalah aplikasi duit Dan di urutan ke 99 adalah aplikasi rupiahku Di urutan ke 100 adalah aplikasi ayo pinjam lanjut untuk di urutan ke 101 adalah aplikasi Danaku Di urutan ke 102 adalah aplikasi kredit mudah Dan di urutan ke 103 adalah aplikasi saja cash Di urutan ke 104 adalah aplikasi dana kredit ID Dan di urutan ke 105 adalah aplikasi pinjaman cash Di urutan ke 106 adalah aplikasi Casgo Dan di urutan ke 107 adalah aplikasi uang Pro. Oke baiklah itulah tadi 107 aplikasi yang tadi kami sebutkan Semuanya ilegal Aman banget buat digalbay Untuk semua teman-teman yang sudah disebar data Mohon bersabar Ini ujian Oke jadi itulah tadi 107 aplikasi pinjol-pinjol ilegal Yang sudah berhasil diblokir SWI dan OJK Bahkan mungkin sudah ada yang diamankan oleh pihak kepolisian Ya mereka ini adalah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Yang mungkin beranak pinak Yang mungkin Mungkin hari ini pernah minjol di satu aplikasi tiba-tiba dikirimin banyak aplikasi ya kan. Dan disuruh bayar hanya dengan tempo 7 hari. Selamat hari ini hutang kalian langsung auto lunas. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini terus bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.